hai teman-teman balik lagi sama aku lia di video kali ini aku mau nyobain hmm, nyobain apa ya? ini adalah cetakan alis ya aku mau coba soalnya kan aku nggak pernah pakai nggak pernah bikin alis enggak pernah pakai pakai pensil alis dan sejenisnya. Biasanya aku pakai cuma aku sap-sap doang. Ini tuh cetakannya harganya murah banget. Cuma 2.500. udah dapat tiga Itu dumatkan. Kita buka ya. nah di sini aku mau nyobain, siapa tahu nanti kalau cocok mengaku aku pakai. tetapkannya seperti ini. Hmm. Hmm. Ya. mari kita coba yang mana dulu ya. Nah, ini kali ya. di sini aku pakai pensil alis ini yang yang brown, gimana ini? Brown, kali Oh, iya. gimana sih ini <SILENCIO> mungkin kali ya <SILENCIO> udah ya Ah, oh, apa ini? Ini ya? Gimana? ya? Iya gini kan? teriakan. Ya, hmm. jangan ketawa ya guys. masih belajar guys. sambil nyoba-nyoba kita sambil belajar. Duh, ya, Duh, penuh ya. gimana sih caranya? yang tahu caranya bisa komen di bawah. gini <SILENCIO> parah bang kita habis aja kali ya kita coba yang kedua kita habis dulu nah, aku menghabisnya pakai tisu basah ya aku pakai makeup saja gak apa pertama nih ya guys mari kita coba yang kedua ini aku juga sambil belajar ya kalian bagi kalian yang pengen belajar juga kalian bisa bisa beli cetakan yang kayak aku tadi mini brown clash murah banget cuma 2500 Ini aku yang nggak bisa, atau cetakannya yang sulit ya. Yang kedua kita coba yang ini ya. Gini ya. Soalnya nanti aku itu udah dulunya udah lumayan banyak guys. Brand. Tapi sayang, ya, udah, ya, rata, tipis, ya. dengan lah satu ini nanti kalau bisa rapi, aku mau pakai terus ini teman-teman vestigil -teman. udah ya? ternyata-ternyata oh. teman-teman ya ini ya rapiin kayak gini Parah. parah kalian komen aku pantas nomor satu atau nomor 2 ya komen kalian komen di bawah kita rau dulu udah bisa kabut dulu ya kita hmm. Selanjutnya kita coba nomor tiga. Yang terakhir. ya Hmm. temannya -teman, apa sih Sudah. Sudah satu, satu, satu ini aku yang enggak bisa atau emang cetakannya gimana ya kayaknya aku yang enggak bisa ya bener -bener. tapi ini lumayan sebelahnya ya Kayak bandel, ya. ke Nah, itu dia, teman-teman. Kita udah coba semuanya, ya. Satu, dua, tiga. Kalian bisa komen, "Aku pantes yang mana ya?" Kalian komen. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih, bye bye.